Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channel Candelku ya. Eh Candelcoder. Mohon maaf. <tuk> di <dunia> Aduh. Di video kali ini saya mau mencoba berbagi informasi buat kalian yang punya web ataupun blog ya yang nggak bisa nge-share ke Facebook karena diblokir sama Facebook <tuh> di kesempatan kali ini saya bakalan mencoba berbagi tips informasi buat kalian yang link webnya diblokir sama Facebook. Sebelum lanjut, boleh bantu dukung channel saya. Biar semangat bikin kontennya dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan juga di share boleh. Malah, malah langsung saja terjun ke tipsnya dulu buat kalian yang sudah bikin web ataupun ada web kalau misalkan masih baru jangan langsung di share apalagi e, artikelnya baru satu atau dua karena usia itu main itu bakalan berpengaruh nanti kalian nggak bisa nge-share lagi ke Facebook ada juga e, beberapa web saya ya yang nggak bisa di-share kenali dulu ciri ciri Facebook juga punya syarat dan ketentuannya, jadi kalian nggak bisa sembarangan punya konten di share. Itu pasti nantinya bakalan dianggap spam. kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya punya tips dan juga triknya. Dan buat kalian juga yang punya Web ataupun blog Yang di ataupun diblokir sama pihak facebook <tuh> Boleh hubungi saya Nanti saya coba buat bantuin Ngaktifin kembali domainnya Supaya bisa diblokir blokir di unblock eh, Agar webnya tuh bisa Di share kembali Yang jelas kontennya itu salah satunya bukan konten hacking terus judi atau 18 plus plus boleh hubungi saya nanti saya bakalan coba buat bantu unblock lumayan nah kalau Facebook, eh Facebook, eh, webnya udah memenuhi syarat. Di sini saya caranya itu majuin banding melalui grup tersebut harus mempunyai banyak anggota. udah banyak kok. Nah, nanti kurang lebih tampilannya bakalan seperti ini. ada halaman dukungan grup. Nah, ini dukungan grup di bagian bawah. Ya. Nah, ini kemarin saya nyoba buat belum uh, unblock, belum main blogspot. Yang satu ditolak karena emang saya mengakui bahwa ini spamnya. Ini blognya masih beberapa hari, terus saya bikin artikel. Langsung saya share, itu bakalan terbener. Yang satu lagi masih ditinjau sama pihak kalau misalkan kita ngajuin bukan lewat forum seperti ini itu jawabannya bakalan sama oh, apa bahkan P berbulan-bulan itu yang sering. kalau kalian juga udah punya forum atau grup yang ramai kotanya bisa dicoba sendiri caranya tinggal masuk aja ke lalu di sini ada apa pojok kanan atas di sini kalian tinggal tulis saja kalau saya kesulitan membaca Lebih seperti ini. kalian bisa lihat aja langsung pakai kalau yang ditolak itu tampilannya kayak gini ini balasan dari pihak Facebook konten kalian itu harus mematuhi kebijakan dari Facebook nah kayak gini ya jadi tampilan kayak gini tuh hanya untuk uh, forum ataupun grup yang anggotanya udah banyak terus kita cek di grup yang masih baru, ya, yang... ini masih baru tampilannya. Sini, sedikit tips juga dari saya, biar back-nya ada juga nih yang suka dari Bogor. melaporin. bisa nah, eh kaitan dengan jadi pasang metal dari Facebook lagi tutorialnya di jadi itu selanjutnya itu ya buat kalian yang mau Baju banding, silahkan hubungi saya melalui fanspage. Ya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi video. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila topik wali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.